Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar, TBS Sawit Provinsi Riau merujuk surat penetapan harga TBS kelapa sawit Provinsi Riau nomor 51 periode 28 Desember 2022-3 Januari 2023 telah menyepakati harga sawit Riau umur 10-20 tahun turun 13,41 rupiah per kilo menjadi 2621,52 rupiah per kilo.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 Sawit umur 5 tahun 2287,08 rupiah per kilo, sawit umur 6 tahun 2342,38 rupiah per kilo, sawit umur 7 tahun 2433,91 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 2501,45 rupiah per kilo sementara sawit umur 9 tahun 2560,94 rupiah per kilo, dan sawit umur Oktober 20 tahun 2621,52 per kilo, sawit umur 21 tahun 2508,90 rupiah per kilo, dan sawit umur 22 tahun 2496,15 rupiah per kilo, sawit umur 23 tahun 2485,53 rupiah per kilo, sawit umur 24 tahun Rp2.379,28 per kilo dan sawit umur 25 tahun Rp2.320,85 per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan Rp11.470,61 per kilo, dan harga inti kelapa sawit, kernel, Rp5.827,94 per kilo, dengan indeks K92,62 Sekian harga sawit untuk tanggal 29 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.